Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan preset lagi guys. Nah jadi di sini itu presetnya yang spesial guys ya, dijamin keren keren guys. Oke kita langsung aja masuk ke preset pertama guys. Ahum, tukang mandang fisiko jelek ngaca tuh Oke okay, jadi itu preset pertama lanjut ke preset yang kedua Ah udah gede kok masih baperan sama ketikan hahaha <laughs> oh, <tuh>. <tuh>. Oke okay, itu presiden yang kedua lanjut ke presiden yang ketiga guys Aku hanya punya waktu untuk wanita yang mencintai satu pria Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat Tak perlu kata-kata yang penting buktinya tak ada teman setia yang ada bermuka dua anjay musik Oke okay, selanjutnya ke peserta yang ke-15 eh kelima kelima guys <San> Woi kamu ya kamu kok manis banget <San> Oke okay, guys selanjutnya ke peserta yang keenam guys Tahun 2022 lebih baik menyakiti daripada tersakiti Bukan begitu Brody Oke okay guys lanjut ke episode yang ke 6 Eh ke 7 Kamu tuh kayak Honda Ah, uh, Kenapa Selalu di hati Mau yang kayak ini satu Oke guys, selanjutnya episode yang ke delapan ya Jadi orang tuh harus serba bisa Jadi baik bisa Jadi jahat bisa Jadi pacar kamu juga bisa Ah, aduh Oke okay, guys, lanjut ke preset yang ke-9 ya. Sayang, coba katakan. Katakan apa, sayang? Katakan sayang. Kamu manis nggak ada obatnya. <tuk> Oke okay, guys, lanjut ke preset yang ke-10. Nggak apa-apa deh, jelek Lagian emang ada cowok yang suka sama saya. Saya, saya mau, Mbak. <tuk> kalau ketemu saya, saya tes kriuk lomba. oke okay, guys, lanjut ke episode yang ke-11 pacaran kok virtual daripada <laughs> nggak punya pacar kayak lo Oke guys ke preset yang ke-12. Kan? Woi, lihat sini coba. deh manisnya pacarku. Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke-13. Iya, iya. Gue sadar diri kok. Gue memang jelek, tapi tapi bohong. Oke, guys, lanjut ke preview yang ke-14. Di rumah terlihat cukup, di luaran ternyata suhu bukan main. <mulik> Oke, okay, lanjut ke preview yang ke-15, guys. Kamu tambah manis deh kalau jadi manisnya aku. Oke kita lanjut ke berita yang ke 16 ya. Gak apa-apa ada burik lagian. Memang ada cewek yang suka sama saya. Saya, saya mau bang. Hawas. Oh, Nanti kalau ketemu saya, saya cium loh bang. Oke okay guys selanjutnya presiden terakhir itu ke tujuh hmm. belas rokok, rokok aja bikin candu apalagi senyumanmu waduh abang bisa aja jadi sayang oke okay jadi mungkin segitu aja dan tanpa berlama-lama, udah. Oke, okay. sampai jumpa di video selanjutnya.